Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tadik dari kampus Politeknik Harapan Bersama. Hari ini saya akan memperkenalkan sebuah project website, yaitu Project UAS E-UTS eh, Sorry, ini Project UTS, bukan UAS. Saya akan mempresentasikan tentang problem solving dan benefit dari website saya yaitu temanya pemilihan kamera. Dan saya di sini website saya yang menggunakan Laravel ini Laravel dan menggunakan Tailwind juga. Mungkin orang-orang pernah merasa bingung ketika ingin membeli kamera Terutama dengan banyaknya pemilihan yang tersedia Saya memahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ketika menggunakan kamera Oleh karena itu, saya membuat website ini Karena uh, membantu orang-orang untuk memilih kamera yang sesuai dengan kebutuhannya Pertama-tama, saya melihat masalah utama yang sering dihadapi oleh orang-orang ketika memilih kamera. Salah satunya, masalah utama adalah ketidakpahaman tentang spesifik kamera dan cara memilih kamera yang tepat. Website saya akan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang spesifikasi kamera. Dan bagaimana memilih kamera yang tepat berdasarkan kebutuhan orang-orang, dan ini tampilan website saya. Oh, sorry. Ini tampilan website saya di sini, ada produknya. Ini kan belum secara detail informasinya. Nah, ketika di-sop produk itu, bakalan secara detailnya. Dan Canon EOS merupakan kamera mirrorless Canon dengan tajam video full HD. Lah di sini ada udah udah lihat <tuh> di sini udah ada deskripsinya dan lengkap dengan definisi definisi dengan tipenya dan sini juga menerangkan ke full HD video full HD nya bahwa ini tuh full HD dan jarak resolution ini tampilan buat usernya dan ini juga bisa ditambah produk lagi dengan melalui admin melalui admin dan admin ini juga udah menerapkan edit hapus sama tambah. Ini juga ini termasuk grid ya. Dan ini udah termasuk cerude. Dan ketika ini ditambah bakalan di sini nambah satu produk. Ketika di sini udah ditambah satu produk. Dan juga bakalan ambilin kesini Dalam proyek ini saya juga menghadapi beberapa tantangan dalam membuat website ini seperti masalah teknis Namun saya berhasil mengatasi tantangan tersebut Dan menghasilkan website yang mudah digunakan dengan Digunakan dan dapat membantu orang-orang dalam memilih kamera Yang sesuai dengan kebutuhan Kami harap website saya dapat membantu Dalam memilih kamera Yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan orang-orang Terima kasih Yang sudah mendengarkan presentasi saya Jangan ragu untuk mengunjungi website saya <khamera> Kamera store Cukup sian dari penjelasan saya dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh